Oke okay guys kembali lagi dengan Onemin Kali ini One Min akan berbagi sebuah tutorial Cara menghubungkan Soundcard V8 ke Laptop Ya. Yang kita butuhkan adalah Kabel USB Seperti ini Ini biasanya ada di CES HP ya. Terus Buah mikrofon seperti ini dengan cek seperti ini ya lalu yang pertama-tama kita lakukan adalah masukkan kabel USB ini pada laptop lalu yang ini dimasukkan ke sini bagian charging ya sini colok Ya. juga sudah nyala seperti ini kita nyalakan ya tekan dan tahan nah nanti warnanya akan berubah menjadi ungu dan di komputer akan menginstal driver ya nah, yang ini colokan ke sini mic dynamic lalu di komputer kita setting di bagian mix mix blus ini pojok lalu sound setelah itu pilih recording dan microphone dan MP USB bagian microphone di ini di setel default ya, pastikan default jika sudah kita siap rekaman dengan audacity ataupun aplikasi audio lainnya di sini saya menggunakan aplikasi vmac ya, untuk uji coba sebentar masih loading terserah ini kalau masalah rekamannya mau pakai apa itu bebas kalau saya menggunakan vmac untuk input audionya saya pilih yang MV USB Audio ini yang driver dari soundcard V8 ini dan siap buat rekaman ini tes Mas, cek, cek tes Mas, cek, cek cek ini saya akan kasih sampel ya uh, contohnya sebentar cek cek satu ini hasilnya dari mikrofon yang ini ya tes 1 2 cek cek Oke okay, cukup sekian ya uh, uji coba mikrofon kalian nih kok uji coba mikrofon ya cara menghubungkan sound card V8 dengan komputer ya pastikan yang di sini bagian charging ya terus USB nya dimasukkan ke laptop kalian atau komputer kalian seperti biasa lah. cukup sekian tutorial dari Iwan Min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh